But before you watching this video, don't forget to subscribe, like, click the bell, comment, and share atau berbagi. Thank you. Halo semuanya selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali ya Oke okay, kali ini uh, gua nggak bikin video reaksi tentang Dimas tentang Diana atau siapapun tapi di sini gua akan uh, mau ini ya kita apa sih yang kita lakukan atau kalau kita lakuin di dunia ini kalau menghadapi bencana atau penyakit atau virus ya jadi gini oh dulu oke okay, jadi gini di akhir-akhir ini dunia sedang menghadapi atau ya seluruh dunia uh, menghadapi virus namanya corona oke okay. yang kita tahu itu corona itu berasal dari Cina daerah Wuhan itu kayak apa sih uh, kayak tempat apa sih jad tertutup lah ya tertutup Hmm, Tampaknya sedari penyakit itu lama-lama menyebar dari Cina merambah negara lain merambah negara lain atau lebih tepatnya orang-orang berinteraksi seperti salam salam perlu kan jantengan dan apa pokoknya jangan intinya jangan mendatangi keramaian di suatu tempat yang sering ramai. Jadi sudah memakan banyak korban jiwa, belum sampai jutaan ya, mungkin di, di totalnya udah sampai, juta, sampai jutaan, sampai juta ya kayak penyakit ini merambah ke negara Jerman, Italia, dan di negara gua sendiri Indonesia juga ada di Indonesia yang gua tau sekarang ma uh, masih 309 gitu gua tau deh paling sekarang itu udah bertambah atau enggak mudah-mudahan enggak bertambah dan yang lebih parahnya lagi di italia itu udah, udah sampai 21 korban yang terkena virus corona Kita gila sih itu gila, itu gila, gila sumpah jadi intinya uh, saling menjaga kebersihan hindari dari keramaian jilang salam atau pejabat tangan, ya, Jadi sudah banyak berita dari seluruh dunia soalnya. Jadi, uh, corona ini emang kampret. Please lah, stay di rumah dan jangan lupa untuk di rumah saja ya, tadi komen gue ya dan lu pasti pada ngerti ya. Jadi uh, kita sebagai youtuber bikin konten di rumah aja, jangan di luar. Soalnya ini itu? Kita, kita nggak tahu orang. Misalnya kita berinteraksi sama orang ini. Tontonnya dia punya penyakit Atau virus corona Nah kita berinteraksi sama dia dan kita kena ya Sebelum itu kena Kita kan pasti ngomong Saling Dan apalah sokat apa gitu dan Akhirnya Berhubungan sama lo sendiri Efek itu Ada empat salah. Pilok Batu Sesak nafas dan demam itu efeknya corona terhadap diri kita, tubuh kita. <sighs> Oke, okay? segala sesuatu itu pasti ada ujungnya. Kenapa harus ada ujungnya? Untuk menyelesaikan masalah atau tragedi tragedi yang kita alami. Bukan kita yang alami, semuanya ya. pasti mengalami hal-hal yang tidak menginginkan dari kita. Oke, okay? gua sama si Makasih and out.